Halo Sobat Elisa, berjumpa lagi dengan channel Elisa Kali ini saya akan membuatkan cerita cerpen romantis Yang akan membuat kalian baper, sedih, Berharu. Bahkan bisa juga merasa emosi dalam diri saat meresapi semua isi cerpen kisah nyata ini Sebelum menyaksikan, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya Jangan lupa like dan komennya ya Terima kasih ini lho kang dan wicket kan tentu lebih sih tapi kena kena lho, iki ini kan kena ini ini tepung guleng nanti setengah hari ini beda neng Iya sih, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, ya iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, ya iya, iya, ya ya ya iya, ya ya naik jauh, pagi bumbung, naik kan perlu, hahaha, di ini bak, Cuma, mbak tak mbak kita shoting ya Tunggu, jucu, ngamuk sediam nah, nama mambingnya pernah enak nama pernah enak nah, kayak nah, live streaming ini tabe bukan. Botarik bukan. Sasri Coba baik-baik mungkin nakal. ini awakmu kalau Mas Ya, yeah, ya. Yeah. <laughs> plus plus. Hmm. Sebenarnya saya Itu lah ya jalan sama ya, ya. ini boleh dulu aku mari main toh? nyamper banget dulu, aku oke Ya, Aku <laughs> terus bos, bos, di drama sih kali. Kenapa? Karena masih mati dalam Sore, sore. ya oke kado, oke me oke kado mi sawano, oke keno keno keno keno keno keno mungkinnya keno keno terima halo turun mulu itu Ken dia? Ken yang kang? yang gelamu baru ya? Yo ya nyampanggil sih. Ya kalah, kang ikungnya nanti. Nggak kok toko ini itu? Iya agar rumah energi berarti, ini coba, berat, jangan tangan pokok tangan di Yo. Masih lembut. Ini keluar kan? Ayo dong. Yo lah. apa ini? Aku ya ini udah kita tangan iya bayaran perang itu nah, potong lama nah. jadi nah. orang hmm. ini ini masuk ini kayak gitu ya wannorani Yok su saya Eh. <sighs> <nils> <foods>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 iki wis pondok God ya, oh, oh, oh, oh, La app.